Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang, selamat bergabung kembali Di Youtube channel Candir Kode okay. Masih dalam rangka Merayakan Hari Raya Idul Fitri ya karena proses pembuatan video ini masih bau-bau lebaran, jadi saya beserta tim yang bertugas mengucapkan "Takobaulahumina Waminku, mohon maaf lahir dan batin". Eh, salah kata. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1900 eh Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah Takobah minna wa minkum Mohon maaf lahir dan batin Saya beserta tim yang bertugas minta maaf yang sebesar-besarnya apabila punya kesalahan dalam proses pembuatan video ataupun kesalahan lainnya lah pokoknya iya iya iya di video kali ini eh saya akan menampilkan sebuah search kode ya php MySQL ini open source eh, gratis boleh dikembangkan dipelajari namun fiturnya masih sangat sederhana ya silahkan disempurnakan sesuai dengan kebutuhan aja cuma untuk layoutnya masih <tuh> cukup keren lah untuk layout ada fitur eh, <tuh> chart juga oke cukup keren <laughs> Related related pronoun Lihat untuk eh, gambaran dari admin area, ya. Admin edmail.com, nah, passwordnya 123456789. Nah, ini beberapa gambaran dari aplikasi eh, online shop, ya. buat kalian yang penasaran mau mendapatkan aplikasi ini udah saya share di blog eh, candil kode ya <tuh> kalian bisa searching di google candil kode atau nanti saya tempelkan biasa di deskripsi video ini adalah file download untuk search code aplikasi online shop ya atau sistem belanja online file nya sudah tersedia tinggal di download semoga bisa dijadikan referensi untuk pembelajaran semoga bisa bermanfaat sekian demo dari aplikasi online shop dan juga cara download aplikasi yang tersebut. Semoga bisa bermanfaat, mohon maaf di kedala <laughs> Semoga bisa bermanfaat, mohon maaf bila ada kata-kata yang belepotan. <laughs> Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.